membicarakan sedikit tentang uh, riset saya, tentang sukasti koherensi, infokasio, conciliation, um, saya akan membicarakan tentang pengalaman riset dan juga publikasi, dan juga terakhir dan penutup. Jadi nama saya, eh, lagi sekali lagi, telah saya tadi disebutkan tadi, saya pertama ambil manajemen UGM, saya ambil S2 di operational Research and Management Science, jadi itu lebih luas ya, uh, manajemen science in general, uh, lalu saya di,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 Bisa karena memang tuntutan pekerjaan, mungkin karena dosen, atau karena memang suka sama ilmunya, ingin-ingin s -ingin SDK, gitu ya. Jadi, itu yang harus ditanyakan lagi, dipastikan gitu. lagi. Karena apa? Karena di Inggris itu minimal 3 tahun. Dan itu lama dan cukup berat. PhD itu saya, saya nggak akan sugar coating ya, jadi uh, nggak akan manis-manis di sini. Bahwa PhD itu berat. Um, berat karena... Karena... Um, karena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 jadi anda itu dilatih menjadi periset selama anda selama anda uh, di sekolah PhD gitu ya uh, belajar riset gitu. Jadi yang pentingnya adalah menjadi pembelajarin uh, mau menerima pendapat mau berdiskusi gitu ya. Terus juga anda juga perlu untuk uh, menyukai topik riset yang anda sukai. Gitu. Jadi kalau misalnya anda tiga tahun melakukan PhD tapi nggak suka sama topiknya, it it is pain on next in the next. So jadi kalau misalnya eh, harus suka, karena mau nggak mau, anda harus lihat topik yang sama selama tiap hari, tiap hari gitu, sama at least lima hari lah, dari senin sampai jumat gitu, eh, lihat materi yang sama. Itu kan kalau misalnya nggak suka eh, capek ya gitu. Nah, Tanya selanjutnya adalah kenapa saya memilih lengkapi University waktu itu, karena manajemen sains yang cukup kuat di UK adalah di Lancaster University. Yang, yang lain adalah seperti lah Probra, uh, Southampton atau um, Starlight University itu juga memiliki uh, grup manajemen science yang kuat. Tapi saya memilih Lancaster. Saya melakukan riset dulu sebelum saya memulai S2 tentang Lancaster University. Apakah si manajemen science ini memiliki riset center yang saya uh, dengan topik yang saya sukai, gitu ya? Um,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 dan jadi dia juga, juga riset tentang kotanya um, nanti akan saya bahas tentang itu lalu selanjutnya jadi ini kata utamanya adalah ada riset centernya atau enggak uh, jadi lebih ke riset environmentnya publikasi dosen cocok enggak sama saya dan saya sudah menginterview dosen mana yang akan akan jadi supervisor saya gitu ya untuk S 2 dan S 3 gitu um, sama kartes kotanya oke okay?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 London, Glasgow, jadi di, di, di, di, di jalur di antara uh, Scotland sama England ya um, salah satu di, di, di jalur utamanya gitu. Ini salah satu contohnya Lancaster University, Lancaster Castle dan University ini situasi kota.